Baiklah persahabat di dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke kabar pertama ada kabar spesial tentunya buat kita semua para fans Kita lihat persahabat yang sebuah unggan postingan Tentunya bakal ada kejutan lagi buat kita semua para fans Bakal hadir sebentar lagi tayang nih untuk video terbaru di channel YouTube-nya Rizky Bilar Ini spesial banget, konten bareng Dedek Lesti Esti ya Sebelumnya Tentunya tonton video-video yang kemarin persahabat ya Biar kita secepatnya dikasih vitamin bahagia di channel Youtubenya Rizky Bilar Info ini kita dapatkan lagi tentunya langsung dari Irnawati Anggal 16 Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Ayo nonton yuk, ntar ada vlog baru lagi nih Tuh persahabat ya, mudah mudahan saja secepatnya di-up Untuk video terbaru di channel Youtubenya Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita juga mendapatkan info spesial dari Bu Harsiwi Ahmad Lagi-lagi Tokya Bu menginfokan kepada kita semua soal lamaran Lesti dan Rizky Bilar para sahabat ya. Tentunya di aku pribadinya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Ya ampun, tiga hari kok rasanya lama banget ya Tapi sabar ya sahabat, tidak lama lagi pesta lamaran kesenangan Rizky Bilar, Lesti kejuran di gelar senang sekali ya bisa melihat momen bahagia lamaran Lesler secara live yang ditayangkan eksklusif di Indosiar dan Video.com tuh lagi-lagi juga -lagi, harus mengingatkan kepada kita semua bahwa tiga hari lagi tidak akan lama lagi persahabat ya lamaran Lesti dan Rizky Bilar akan digelar eksklusif tayang di Indosiar tapi kita dalam postingan ini mendapatkan kabar bahwa jam tayangnya dirubah persahabat ya sebelumnya jam tayang untuk Live lamaran Lesti Bilar jam 2 siang Ini tentunya sudah berubah menjadi jam 3 sore ya Persahabat ya Hari Minggu 13 Juni Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Diperhatikan persahabat ya ada perubahan jam tayang Untuk live tentunya lamaran Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon nih dari para fans ya Ini dari akun Instagram Alda12392 mengatakan kok jamnya diganti Tentunya baik sekali juga nih jawaban komentar Dari akun instagram IMS underscore vitriani8184 mengatakan Oh iya makin lama lagi nunggunya semoga aja caranya sampai jam 12 malam deh Gak apa-apa Wow Semangat banget persahabat ya menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Idola kesayangan kita dalam acara lamaran spesial, tentunya Lesti dan Rizky bilang. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kabar terbaru soal Lesti. Persahabat, kita lihat aja keunggahan selanjutnya. Ini luar biasa banget dari persahabat. Tidak, Lesti sangat bahagia ketika diajak ke pasar ya. Wow, ini tentunya merupakan suatu kebanggaan juga buat kita. Alhamdulillah kita tentunya. Sesederhana ini para sahabat ya diajak ke pasar aja tentunya bahagianya luar biasa banget nih para sahabat Ini menunjukkan bahwa Dede Lesti adalah orang yang tentunya sederhana dan tentunya selalu memberikan inspirasi untuk kita semua para fans Doakan saja persahabat yang mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan kejutan apalagi dikabarkan Lesi si akan tampil di Indosiar. Nada pantengin terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian persahabat Silakan berkomentar. Buang minum ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.